Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera teman-teman sekalian Kali ini di depan saya ada Mainboard Asus Asus X441 Ada berapa ini ada 5 Ada 5 biji Macam-macam ya Serinya ada yang UV ada yang NC Ini X441 UV kalau gak Ini juga UV ya Um, uh, kali ini, saya tidak ingin tidak bermaksud menunjukkan bagaimana saya, cara saya memperbaiki mainboard-mainboard ini, uh, dan kebetulan ini belum selesai semua, cuman baru sebagian ya, uh, seperti judul yang saya berikan: upgrade RAM on board yang tadinya 4GB itu menjadi 8GB tanpa menambahkan RAM pada slot ini. Bisa atau tidak, tentu. Ada rekan-rekan yang bilang Ya bisa Dan tentu ada yang bilang tidak bisa Dan saya sangat setuju Dengan yang bilang itu tidak bisa Dan itu jawaban yang paling Tepat ya Tapi bagi teman-teman yang terbiasa Atau yang tahu tentang Modifikasi Registra ya pada Windows Tentu akan menjawab ya bisa Tapi itu tidak real Artinya fake ya Jadi RAM aslinya itu adalah e, 4GB Tapi sistem Dimodifikasi Registrasinya sehingga Windows menampilkan Pada propertiesnya itu Menjadi 8GB atau suka-suka Yang mau ngedit ya Dan biasanya yang diedit itu adalah Prosesor yang tadinya dual core ditampilkan Core i3 dan semacamnya Namun cara itu sangat mudah sekali Untuk diketahui e, Dengan hardware monitor kita install hardware monitor atau pakai portable. dan cara yang paling mudah itu tanpa aplikasi bantuan kita masuk pada BIOS saja kita sudah tahu bahwa yang sebenarnya RAM-nya adalah 2 GB eh, prosesornya eh, dual core gitu. Atau cara berikutnya misalnya modding BIOS ya. Jadi BIOS dimoding sehingga dia apa Mengirim informasi yang tidak sesuai Kepada Windows Yang sebenarnya adalah dual core Misalnya kemudian dilaporkan Sebagai core i3 Dengan cara modding BIOS Dan itu adalah sesuatu yang sangat sulit Untuk dilakukan dan saya sendiri Belum bisa lakukan itu Modding BIOS itu bukan sesuatu yang mudah ya um, Cuma kali ini Saya akan Menunjukkan Menunjukkan uh, bahwa ada sesuatu yang salah pada mainboard ASUS X441 ini bagi rekan-rekan teknisi yang sudah biasa mendesibel RAM uh, akan melihat sesuatu yang tidak lumrah pada mainboard X441 uh, pada umumnya ya uh, kalau kita uh, posisi ya, posisi aslinya Mainboard dengan RAM onboard itu ada tiga resistor uh, yang berfungsi untuk menseleksi mana bagian uh, DIM RAM itu yang akan di-enable di atau diaktifkan atau tidak. Biasanya rata-rata uh, mainboard itu posisinya adalah enable, enable, disable kayak gitu. Jadi DIM 1, DIM 2, DIM 3 posisinya enable, enable, disable. Jadi ketika kita mau mendisable RAM maka kita akan rubah shift ketiga resistor itu menjadi e Disable-Disable-Enable tapi tidak pada laptop X441 X441 semua resistornya itu posisinya adalah Enable jadi semuanya ada, ada pada groundnya semua. dan e kalau secara teori saya yang sangat basic ya Uh, itu enggak ada masalah ya berarti semua aktif diaktifkan yang enggak ada masalah dan saya sampai sekarang nggak ngerti kenapa kalau di main bot itu posisinya enable enable disable kenapa nggak enable semua itu cuman kalau kita sudah terbiasa posisinya seperti itu ya kita yang aneh yang ini malahan ini kok bisa enable semua dan jadinya kita akan susah bagaimana kalau kita mau mendesable RAM ini jadi kalau misalnya suatu ketika kita punya kendala Mainboard ini tidak tampil, misalnya, dan kita curiga RAM-nya rusak. Tentu, kita harus berhasil untuk mendisable RAM. Dan sekarang ada dua cara untuk disable RAM: secara hardware maupun secara modding BIOS, ya. Dan itu sudah banyak aplikasinya. Um, ini uh. saya sekarang akan menunjukkan bagaimana ada kesalahan pada mainboard ini ketika kita men salah satu resistor dim selectornya. Uh, saya lihatkan di sini. main in laptop ini case ini casingnya ya casingnya. jadi laptop ini prosesornya adalah Core i3, kemudian RAM nya adalah 4 giga, harddisknya 1 tera dan ini juga sama. Korea 3 namun ada Nvidia-nya. Di sini 4GB, 1 terabyte. Dan kalau kita lihat secara fisik di sini, di apa ini? Di IC-nya ini, chipset IC-nya, RAM-nya ini, itu menggunakan chipset ini, Samsung EK4A4G085WEBCPB. Di sini kelihatan eh uh, spesifikasinya itu ada 4 GB. Jadi RAM-nya 4 GB dan setahu saya X441U itu yang 4 GB, enggak ada yang 8 GB. Eh uh, dengan perhitungan di sini 512 x 8. Jadi kalau ada 8 chipset berarti dia ada 4 GB. Jadi 512, 512, 512, 512. 512. Jadi sisi-sisi ini -sisi ada 2 GB. Di sini ada 2 GB. Namun, ketika seperti tadi, ketika kita menshift salah satu resistor di sini, saya coba dulu, saya coba di ini, saya nyalakan dulu. Ini semua sudah nyala ya. Um, ini aja. Ini. Dan jelas ya. Uh, saya pasang dulu enggak uh, apa-apa baterainya karena ini uh, bautnya enggak sahabat di sini laptop menyala Hampirnya itu 04 ya itu normal untuk generasi 6 <tuh> uh, di sini kelihatan uh, memory informationnya itu 4GB 4096 MB uh, ini sesuai ini sesuai karena ini saya belum melakukan perubahan namun ini akan menjadi aneh ketika saya rubah. sekarang saya bongkar uh, mainboard ini masih lumayan bagus ya, tidak banyak melakukan servis di sini piosnya masih asli, saya belum flash Ini masih cuma kerusakannya ini ringan. Saya sekarang coba rubah di sini salah satu resistor selector RAM-nya. Ini di kan kan enable enable enable ya. Saya coba sekarang saya rubah. Saya geser menjadi disable, enable, enable, kayak gitu ya nah, secara teori ini saya sudah rubah saya geser, secara teori ya nah, di sini yang saya lakukan perubahan salah satu RAM-nya saya geser ke atas secara teori eh, mestinya RAM-nya itu yang tadinya 4 giga akan terbaca 2 giga ya, karena saya disable tapi coba kita lihat sekarang mohon maaf sebenarnya <laughs> saya tidak bermaksud untuk mengajari melakukan manipulasi terhadap laptop ya cuman ini edukasi buat saya buat teman-teman sekalian juga kalau misalkan uh, ditawari laptop dengan spesifikasi yang tidak sesuai tentu patut curiga karena bug itu selalu ada pada laptop ya dan itu akan selalu ada kita lihat di sini, di sini memori informationnya menjadi 8GB, 8192. Padahal saya tidak menambahkan RAM pada slotnya. Dan gimana kalau misalkan saya tambahkan, berarti kalau ini saya ada ada RAM 4GB di sini. Ada 4GB. E, gimana kalau saya tambahkan di mainboard ini? Mestinya akan terbaca 12 ya, 12GB. Saya coba. Uh, selanjutnya, saya akan coba laptop ini uh, kita loading Windows. ya. Uh, apakah Windows itu akan membaca sama dengan BIOS? Jika sama, uh, berarti ini sesuatu yang sangat susah untuk kita ketahui bahwa ini adalah hasil daripada manipulasi. Perhatikan di sini, di sini sudah menjadi 12GB, 12.288 MB, padahal. Uh, semestinya ini terbaca 8 giga ya. Uh, semestinya 6 giga karena saya mendisable, ya, salah satu slotnya. Coba sekarang saya pakai Linux, ya. Ini pakai Linux ini untuk mouse keyboard, saya matikan, saya nyalakan lagi. Apakah Windows membaca sama persis dengan BIOS? Semestinya ya sama, ya, karena biosnya sudah membaca 12 giga ya, windowsnya nya akan bacanya ya 12 GB dan kalau kita pakai aplikasi uh, hardware monitor pun dia akan melaporkan melaporkan yang sama dengan yang dibaca sama bios ya Oke sekarang siapa kali nukmin Sekali lagi ini adalah edukasi Sekedar edukasi Jangan digunakan untuk memanipulasi Ketika Anda mau jual laptop Atau semacamnya eh, Karena itu termasuk kecurangan ya Curang karena Ini Ini adalah Kesalahan sistem Jadi kita tidak boleh mengambil keuntungan Dari hal-hal seperti ini Ini sudah masuk linux ya pakai emas aja oke okay. uh, tampilannya eh uh, sesuai ya nggak ada yang salah enggak apa sekarang kita lihat sistem infonya uh, hardware manager ya sistem nggak ada di sini, sistem info Oke okay lihat di sini di sini Intel Core i3 generasi 6, di sini memori 11,6. Berarti terbaca 12 GB ya. Tentu kondisi seperti ini sangat sulit ya untuk kita yang nggak tahu untuk membedakan ini manipulasi ini real atau enggak. Karena windows juga raninya normal ya. nggak ada masalah. Dan tadi sempat saya ya, videonya sempat saya Skip ya karena saya mencari sistem infonya ini susah karena nggak terbiasa di Linux. Semua um, ini, enggak saya ada melakukan perubahan ini tetap yang tadi dan saya akan buka kembali di sini. E, Mainboardnya saya bongkar dan tetap silakan e, e, perhatikan. Sasa Don, oke. Okay. ini tetap kondisi yang tadi ya ini RAM nya 4GB dan sebenarnya on board-nya juga 4GB tapi sistem membacanya 12GB oke okay, terima kasih teman-teman semua sudah menonton video ini dan saya ingatkan sekali lagi Jangan lakukan manipulasi seperti ini untuk mencari keuntungan. Nah, ini jadikan cuma sekedar edukasi buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.